enggak dapat versi meninggal kita aja ya kelar rungket oi lo pecah biasa nah udah aku tandain guys ya lo punya konek di dalam ungu uh, candy ungu anggur pisang Oke semongki kali delapan, nice banget kali namanya turun apelnya boleh idih lumayan guys ya 15.000 dikalikan 14 nice 212 ya 212 Wiro Sableng guys ya Oke, okay, kita dikasih sempak faksional langsung free spin gratisan di sini ya. Tanpa buy spin di bettingan 1.500 atau saraba itu ya 1.200, 120.000 ya. Nah cakep kita dapat ya langsung dikasih di sini yang nama buah-buahan segar. Hai hai hai hai, halo guys. Jumpa lagi bersama saya guys ya. Di sini kita bermain di buah-buahan nih guys ya. Oke, kali ini kita main di Sweet Bonanza yang ori dan seperti biasa di sini aku bakalan langsung kasih kalian trik bola bocoran terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza supaya profit ya. Oke, itu di awal awal di sini aku bettingan 200 karena di sini aku bawa dana kenakalan cukup 33 ribu doang ya Modal receh nih Tiga kali manual di awal di bettingan 200 langsung aja kita gaskan di sini 70 turbo spin bettingan 1500 ya cukup ya. Ini kalau nggak pecah, kalau nggak dapat free spin kita aja ya. Klar, rungket. Oi, lope pecah biasa. Nah, udah aku tandain guys ya. Lope pecah otomatis kita langsung dapat free spin ya turun lo Oke, kita dapat dapat di sini yang namanya free spin gratisan di bettingan 1500 lumayan lah ya. Modal ribu semoga kita dapat ya cuan ya kali 50-nya kalau di dalam. Uh. uh kendi ungu anggur pisang oke smokie kali 8 nice banget kali namanya turun apelnya boleh idih lumayan guys ya 15.000 dikalikan 14 nice 212 ya 212 wiru guys ya oke okay, kita dikasih sem langsung free spin gratisan di sini ya tanpa buy spin di 1.500 atau sarabe itu ya 1.200 120.000 ya Nah cakep kita dapat ya langsung dikasih dikasih di sini yang nama buah-buahan bo seger 215 ribu eh 215 ya Disini di sini connect lagi pisang, aduh semangkanya kurang satu kali sepuluh padahal, main lah main 230 sementara nih di sini masih ada 5 putaran terakhir semoga candy birunya connect bagus banget pisang lagi anggur manggis tiga perkalian semongki bagus cakep banget 10 sepuluh tiga dan 8 berarti 21 guys ya 21 nah kita dapat lagi di sini super B 86.000 nambah lagi di sini profit kita jadi 300.000 lebih ya. Mantap. Kita dikasih profit 300 lebih nih. 311 ya. 315 di sini saldo kita kalau dihitung itu dari model 33 berarti kita masih turun 8000 rupiah ini makanya connect lagi pisang anggur kalinya mana manggisnya boleh. Cakep. udah apelnya kurang ya. lumayan sini kali 21 lagi guys ya. Nah dapat lagi kita di sini Mega Mega Lodon. Oke mulai turun yang sensasional. big ke Mega load ya. Makin ke bawah makin gua nggak apa-apa yang penting connect. Yang penting nambah cuan yang 46.000 dan jadinya 365k di sini pin terakhir. kagak connect. Oke nggak apa-apa. Lumayan kita dikasih profit ya guys ya. <coughs> 388.000 ratus Sini masih ada 60 putaran lagi ya. Masih ada 60 putaran lagi. Kita gaskan aja di sini. Sisa-sisa putaran tujuh dari tujuh puluh turbo spin ya. Sisa lima, sisa enam nih masih jalan 10 putaran tadi ya. Oke lah, lumayan lah ya dan seperti biasa bangku yang di sini baru bergabung thank you banget udah ngolongin waktunya yuk dibantu like komensernya share -nya. yang udah makasih banyak yang belum jangan lupa di subscribe juga bos ya nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya apa supaya kalian kagak ketinggalan update terbaru dari pola eh dari pola dari channel kita ini ya bang ya langsung aja digaskun subscribe loncengnya mumpung semua masih free guys ya alias gratis tinggal tekan doang tuh oke okay? thank you banget pakainya bagi yang udah ya yang udah ngefollow, yang udah nge-subscribe udah nge nyalakan juga puka, udah semua thank you banget lah supportnya guys ya, Makasih banyak Oke di sini kita ada profit ya modal 33k naik ke 400.000 udah terbilang udah kali 10 dari modal itu udah mantap banget cok profitnya ya di sini aku pakai pola tiga kali manual di awal langsung kita tarik 70 turbo spin dan kita dapat free spin gratisan tanpa buy spin ya guys ya, jadi hijaunya bonus ya lumayan 42 putaran lagi di sini ya yang di dua Oke jadi ijonya kamu mau pecah di sini kita cari lagi ya yang namanya free swing gratisan lagi kalau dapat ya syukur kalau nggak dapat ya udah cabut bukan WD ke 300 ini bakal aku kurangi dari 300 disini bakal aku WD aja kalau udah mau 300 karena di sini masih yang ya, bisa masih kita putar lah itu masih masih tinggi ya ini sih 380 masih bisa lah ya kita spin-spin lagi di sini ngabisin sisa putaran ini enggak masalah jadi sini aku uh satu lagi jancur kagak mau jujok ya Oke okay, di sini kena 25 putaran lagi ya udah jalan hampir lebih dari setengah putaran ya Oke okay, di sini kenar sisa seperempat putaran lagi nih guys ya hmm, 18 spin lagi hmm, hmm, hmm, mulai enggak konek mulai asal-asalan pecahannya ya kagak mau pecah kagak mau konek ya guys hmm, ya Oke, okay, lumayan 13 putaran lagi di sini saldo tinggal 360.000 rupiah Oke, okay, masih profit sih, masih 10 kali lipat, masih mantap banget nih untuk di WDN ya. Cuman di sini aku mau kelarin dulu lah ini yang namanya auto spin mubazir, coy. Mubazir bazir nggak apa, apa lah ya. Dapat kalau dapat masuk syukur, kalau nggak dapat ya udah mau gimana lagi, guys ya. Oke, okay, seperti biasa di sini, Bang ya. Uh, ingat, ini cuma hiburan semata ya, Bang Bangku ya. Oke, okay, di sini kelar. Hmm, 70 turbo spin. Di sini bakalan aku main di bettingan 1500 juga. Jadi aku tambahin lagi ya. Quick spin 30 ya guys ya. Quick spin 30. Nah, tadi aku putus ya. Dan di sini selalu aku ingatkan kalian ya, bahwasanya di sini cuma segera Uh, lopenya pecah mantap banget. <laughs> bahwasanya di ini cuma sekedar hiburan semata ya guys ya. Ini cuma hiburan semata yang enggak ya yang enggak patut untuk dicontoh contoh juga sih cuman kalau kalian pengen suntuk ingin bermain silahkan cuman uh, iya satu lagi nih yang penting-penting kalau ingin bermain atau mau deposit cukup pakai dana kenakalan atau dana-dana lepas bos ya? jangan pakai jangan sampai pakai dana keperluan pribadi atau keperluan dapur gesa Oke okay? dan jangan juga sampai ini dijadikan mata pencarian jangan cok blok banget tuh kalau jadi matanya Cuma hiburan semata doang ya Ingat hiburan semata doang untuk yang 18 ke bawah. Jangan dulu ya, Bang Adek. Jangan dulu, cok. Ya, jangan dulu. Duit masih minta ya? Kan <guluh> mau dimainin? nggak ada akhlak lain ya? ya. <guluh> Oke, okay, guys. Ya, di sini seperti biasa, uh, sisa putaran ini bakalan kita habisin dari 30 turbo spin. Ya, jadi 30 turbo spin, sisa 5 putaran lagi. Di sini masih juga nggak mau dia kasih skater kedua. Tinggal last spin terakhir habis ini. Oke, okay, connect semangka. Oke, okay, nggak mau di sini quick spin. Hmm... 342 hmm, sini aku cobalah tambah lagi ya 10 quick lagi ya 10 quick lah. Ya. jadi polanya itu 3 70 30 dan 10 ya guys ya ini dapat nggak dapet naik nggak naik nggak masalah bahwa udah stuck di 300.000 bakal kita WD ya makasih guys ya untuk fans semua bosku yang udah selalu support channel ini thank you banget semoga kalian hoki juga ya menggunakan trik pola terbaru di saya ini dan semoga hoki karena beda orang beda hoki ya bang ya <tuh> Polanya mungkin boleh sama, hokinya beda coy. Pasti itu hoki beda guys ya. Kita nggak tahu hoki orang gimana guys okay? ya. Oke, makasih banyak. Kita jumpa lagi di next video. Seperti biasa di sini aku undur diri ya. Salam sensasional dan bye bye. Thank you guys ya.